Guys, channel, Mereka. Mereka. Oke, guys, di channel 2 Oke Sekarang ini kita akan coba Di indoor ya Nah di luar udah gede ya rumah Dan di dalam juga gede Ya pastinya ada. Ini gede ya, Dia ada satu ruangan Yang isinya bas Di dulu tuh ini pernah di tempat kolam renang ya Dan kotor ya. Yang renang-renang itu loh yang pecahin baru Yang satu tahunnya yang masuk kita langsung bakal coba pakai air hangat di sini jadi kita uh, isi air dingin terus kita air hangat jadi kita isi sampai ya segitulah udah yuk Udah sih ini sekarang 30 Desember ya dua hari lagi 2021 gila ya atau satu hari lagi kita bakal buat video yang pecahin petasan itu loh ini nih nah mana bawang eh oh ini nih bawangnya nih bawang ajaib kita nanti akan coba ya guys ini ya semoga di jatuh HPnya ini, ini lebih enak di sini dan tentunya harus ngedit dua kali ya hari jadi dua kali ya ya ini oh buka tunggu tunggu nanti nanti Ini aku cuci kaki dulu ya masuk Jadi akhirnya udah sekitar 30 cm ya di tembus sih Ya pokoknya belum mulai. ya 30 cm. Ya pingin pakai air karena ya ya tadi udah dimasukin air panas tuh ya tapi <tuk> ya tapi nah yulah, ya enggak ya, ya tapi air panasnya bikin harusnya panas banget iya harus ya. panas banget ini langsung ke wajah ya, ya. Nah. kurang gua ini kurang panas satu <trio> <trio> wow, <cinta>, ya. <trio> ya, di juga <trio> loh yang khusus buat pasangan okay. oh, oh, satu <laughs> Có sao thì Kok cepetin pas Di masih ada uang kayaknya saya juga aja. aku tiga puluh nih, aku masih bilang aku di sini. Stop. kau sih, aku Ini bisa buat dari sini ke sama yang soalnya potong bisa potong Oling D Gimana cukup. Kita bikin DIY dari ini. Oling juga kapan ya? Eh, tambang Oli, Kita foto dulu Junjil yuk Kita so, buat tarik tambang Eh, gimana tuh? Kamu main tarik tambang yuk? Yuk Gimana? Gimana ya? Gimana ya? cepat pegangnya kuat, pakai tali api kuat gitu atau enggak? Masuk yang atau Yang apa? jatuh. Oh jatuh ya. itu Guys oke okay. sudah Oke dulu selamat